Oke okay guys, balik lagi di Akne Kita lanjutkan lagi event Mansfield Breaknya Dan by the way, gue ya mungkin kagak Main Desert for EN dulu untuk sementara Karena gue fokus ke Sini dengan Princess Connect, oke okay. Nah ini gue sedikit Gimana-gimana uh, gitu, sedikit Unik ya, sesuai dengan gedung-gedung Ini, dan ini kita Pindah ke gedung sebelah ya Gedung sebelah MB-6. gimana ini? 1, 5, Waduh. Okey, lagi-lagi. Ada mereka berdua. Langsung go. Oh. Okey, MB-6. Wah, parah ni, cuy. Ni para narapidananya ini. Waduh. Gimana ni? Buset. Ramai amat ni. Parah nak narapidananya ini eh, apa tahanan tahanan waduh waduh pada nyerang? Siapa suruh nyerang? Siapa eh eh Siapa suruh nyerang? Siapa suruh nyerang? Siapa suruh nyerang? nyerang? Siapa suruh Oh, kayak gitu Oke okay, sepertinya kita mem Ini apakah ada buffnya oh, Enggak ya Kosong ya Oh enggak Gua kira ini ada buffnya Seperti CC ini Waduh sudah menyerang ini ya Boom Wow oh, enggak sakit ya Gua pikir sakit cuy Oke, okay, percepat lah Gue lupa ya eh, apa tuh? Apa tuh? Gue ngapain tuh tadi? Hah? Apa itu tadi dong? Kok jadi gokil? Ini musuh gokil amat ini hmm. Jadi ganas ini eh, bro bro bro bro bro Hah? Anda kenapa lewat situ, bro? Dan ini juga satu. yang lagi lagi. Oke. Okay. Uh, bokil. Jangan Oke okay, mantap, oke okay, kita lanjut ke stack berikutnya, oke okay, kita lanjut MB7 helm mana ini ada, Wow jangan-jangan mereka akan memutar ini ya, level 1, level 70, mana ini lumayan nih, wow, lihat sini ya, eh bentar, ini, ini maksudnya apa sih, apakah, woi, ternyata dari situ juga, yoi. Hmm, kita sini dulu. Terus sini di sini. Terus sini mungkin, ya. Yeah. Nah, ini nih, gua penasaran. Ini skillnya apa? Ini skill musuh, Buset langsung duluan. Nggak gua Nggak mau konsekuensi Ya harus lagi. Uh, nah, lakukan ini dulu terlebih dahulu lagi. goblok apaan lagi. tuh Ini sniper parah sih Sepertinya kita harus dimulai dari sini, cuy. Itu sniper parah sih. Gua nggak bohong. Kayaknya ini semacam cepu-cepu yang baru ini, cepu-cepu ini. Kalau kita ganggu, kalau kita apa namanya, kalau kita kacau ini, mereka jadi ganas. Ini oh, enggak deh. Oke, okay, saya mulai ah tuh tuh, gokil nggak tuh bener kita pun kewalahan anjay ini fix sih memang harus dilindungi itu walaupun tidak, tidak mengurangi tower defense kita tapi kita harus melindungi sinar ultraviolet itu ya anjay pak polisi pak polisi ini kenapa ini pak polisi ini? Anda pak polisi baik-baik kan? Anda tidak jahat kan? Eh, apa ini? Terjadi apa ini? Yang intinya penjara kayak gitulah ya. Oke, kita lanjut ke... Berikutnya. Nah, ini bosnya udah langsung keluar. Kita pakai ini dulu. Kita siapkan, siap-siap, sedia eh uh, Bagaimana ini? Begini saja ya, kali ya. Eh, gua takutnya ini lewat sini, cuy. Eh, eh, ngapa tuh? sampai jadi gitu, cuy? Terang-terang, terang. Uh, parahnya Uh, oh, kampret. <laughs> kampret. Mana surti? Surti, surti. Gua butuh surti. Gua membutuhkan surti. enjoy hehehehe <tuk> Hey, hey, hey, hey. hey. Oh ini ada di sini juga menurut tahu ini Indahkan ke sini dulu ini apakah bisa langsung sekaligus uh mantap surti kita mantap langsung nah ini ya, ini ya, di bawah sini kita harus pakai defender. Ya. Dan di sini ada ini kita. Eh, eh. dan bingung, ding? Anda kuat uh, sekali. Wah juga ini orang je, parah. Eh apa tu? Eh eh eh, nggak boleh gitu cak. Mana nih cara ngalangnya? が逃げんね。Langsung Parah sih. parah nih harus ditindak lanjut oke okay, tadi itu sedikit eh, apa memori gua sudah habis oke okay, saatnya ini sedikit sedikit orang yang terakhir nih. yuk yuk bisa yuk oke okay, mantap cuy Akhirnya berhasil Komplit ya Sudah selesai Dalam satu hari Anjay ya, Dalam satu hari Sudah selesai Oke okay. Nah ini, ini Kenapa Ini harimau Bisa jadi anu Buset Ini kenapa Ninju-ninju ini Eh Ninju juga ini coy Oh kafka Oh kafka Ternyata tahanan juga coy gue pikir itu lain sih ternyata tahanan juga kafka ya biarlah oke okay, jadi itulah dari MB 8 kali ini karena kita sudah selesai kita tunggu pada tanggal berapa itu tadi oke okay, kita dapat medalinya apa ini kok kayak ini dead dbd <laughs> dead by daylight oke okay, kita tunggu pada tanggal 6 eh tanggal 24 Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua dan Dire undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Nah, Dire, ini tadi ini ada nunya ini. Ada storynya ini apa ini? Gua nggak tahu ini. Wih, wah, cuy, apa ini cuy? Gua kagak tahu ini. Nah, Direk dur eku apa lagi